Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun anda berada kembali lagi di TV hadir Untuk memberikan kabar terbaru Dan kabar baik Dari idola kesayangan kita Let's Dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like Comment dan subscribe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 Walaupun di Jepang persahabat ya Omar Rasulullah juga bisa menikmati Makanan khas dari Indonesia Masya Allah Mudah-mudahan selalu sehat Selalu bahagia untuk keluarga besar Leslar amin Kemudian juga persahabat ya kita lihat di sini Ada wawancara dengan Bang John kembali persahabat Ini tentang Rizky Pilar Memang banyak orang-orang Yang selalu nyinyir Yang selalu berkomentar tidak baik Apalagi banyak yang mengatakan bahwa rezeki Bilar itu numpang hidup kepada Lesti Kejora. Ini langsung disampaikan oleh Bang John mengenai permasalahan soal rezeki Bilar numpang hidup. Mana ada laki-laki yang mau numpang hidup sama perempuan? Itu yang disampaikan oleh Bang John. Kalau dari kacamata saya, pertama kali ketemu ya... Ini disampaikan langsung ya oleh Bang John Gak ada itu Gak ada Rizky Bilar numpang hidup sama Lesti Ini tegas ya Yang disampaikan oleh Bang John Pelsaingan ini pun juga kembali Oleh akun Sandal Putih Bilar Kita lihat kalimat caption yang ditulis Semoga yang sering punya Pikiran negatif Dengar Ini saksi hidup yang lihat langsung Ingat Jangan suka menghakimi Isi buku hanya berdasarkan lihat sampulnya saja untuk orang-orang yang selalu netting kepada Rizky Bilar Ini langsung yang melihat Rizky Bilar detail Persahabat cara langsung Bang John, Masya Allah menyampaikan secara tegas Kalau dari kacamata Bang John, Rizky Bilar itu nggak ada nggak ada Rizky Bilar numpang hidup sama Lesti Dan kita lihat juga persahabat yang berikutnya Masih wawancara bersama Bang John. Ada aja kelakuan wartawan yang tentunya pertanyaannya Ini bikin ngakak banget ya Pertanyaan dari Mas Wawan Dengar-dengar juga nih Bang Biaya tiket umrohnya Rizki Pilar itu ditanggung Abang Ini ada aja kelakuan wartawan yang pertanyaannya Aduh, insya banget berselamat ya Kebangetan banget sih pertanyaannya ini Dan langsung spontan ya Bang Jun juga Tentunya mematahkan pertanyaan itu Gak ada Mana ada Rizky Bilar? Tentunya biaya tiketnya ditanggung oleh Bang John. Itu hoax, persahabat ya. Berita dari mana? Itu hoax tidak dibenarkan langsung oleh Bang John. Gak ada. Dapat berita dari mana? Gak ada, kata Bang John. Tuh, persahabat ya. Malahan, tentunya sebelum ketemu, sudah memesan langsung ya Rizky Bilar, tiket untuk berangkat ibadah umroh. Ini sebelum ketemu dengan Bang John. Dan setelah ketemu, besoknya langsung berangkat. Mudah-mudahan Leslar selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Dan mudah-mudahan Leslar selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Kita lihat juga, Pak Sudabat, ya banyak komentar beragam yang diberikan. Di antaranya, dari Korea kurnia, Haryana kosong-kosong mengatakan, terlalu banget ya wartawan. Dukun juga ada komentar dari Ditan Ditdit mengatakan ini yang bikin besok pandanya Abang El Males di wawancara pertanyaan dan beritanya suka ngadi-ngadi. Itu persahabatnya untuk media-media juga harus berhati-hati, jangan sampai tentunya berita-berita selalu dikelintir Mudah-mudahan untuk semua media bisa memberitakan hal-hal yang baik. Kemudian juga persahabat kita lihat nih, mengenai karya Bunda Lesti Kejora. Alhamdulillah, untuk lagu Sekali Seumur Hidup, sudah tembus 49,9 juta. Sedikit lagi persahabat ya, otw 50 juta viewers. Gas gun streamingnya, bismillah, mudah-mudahan karya-karya Lesti Kejora selalu booming, selalu trending, dan diminati oleh banyak orang. Berikutnya juga, persahabat, ya, kembali netizen berulah kali ini di akun Youtubenya Papa Bilar. Ada salah satu komentar yang diunggah oleh akun Teh Kejora. Nama akunnya, Eyang Yayu Anzam Azam. Di situ berkomentar. Enggak kasar, eh ternyata kasar banget. Namun komentar tersebut pun, persahabat, ya, tentunya mendapat respon dari Rizky Bilar. Papa B menjawab, Ibu kemakan berita ya bu, lihat aja bu nanti Allah menunjukkan kompu apa yang terjadi sebenarnya. Tuhan ditegaskan lagi oleh Bapak Bilar. Nanti Allah juga akan menunjukkan apa yang terjadi sebenarnya. Kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar, banyak sekali respon yang diberikan. Diantaranya antaranya prasahabat dari akun Instagram narussialial123. Ini komen di mana aku sering nemu tuh eh, yang subur emang eh, suka fitnah. Tentu Persabdi ada tanggapan juga jawaban dari Asma Iya IA 46. Kayaknya di YouTube bilar katanya tuh Persabdi. Dan kita lihat juga tanggapan lain dari Alfati 2612227. Itu kalau nggak salah fansnya 2R tuh Persabdi ya. Tentunya kita harus berhati hati kepada netizen yang selalu julid tetap sebagai fans sejati menjadi garda terdepan untuk Leslar, tetap support, doakan, dan dukung yang terbaik buat idola kita. Masih menunggu kabar terbaru lainnya? Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar menarik, terbaru, dan bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Ini dunia informasi di malam ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bawang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum. ورحمة الله وبركاته